dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kisahnya kita membuka dan membacakannya Untuk zodiak yang pertama adalah triokat ataupun tiga piala. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan seorang Aries akan mendapatkan tiga keberuntungan di bulan September tahun 2021 yang pertama di sini Aris akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini akan mendapatkan kebahagiaan, kerukunan serta keharmonisan hubungan asmara. Dan yang kedua, seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan diprediksi yang ketiga, seorang Aris akan berhasil menjalani kerjasama bisnis dengan orang lain yang dimana di sini akan mendongkrak finansial seorang Aris lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Support energinya ini adalah Page of Cards Secara umumnya Page of Cards itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keberuntungan seorang anak dalam kategori hubungan asmara, yaitu mendapatkan keturunan yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan, keharmonisan di dalam kategori hubungan asmaranya dan di sini juga dengan kehadiran seorang anak di bulan September tahun 2021. Seorang Aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Aris akan mampu menjalani kerjasama yang baik dengan partner bisnisnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Du Hermit. Secara umumnya di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan hati dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Ketenangan hati, ketenangan diri didapatkan oleh seorang Aris yang di mana di sini dikategorikan. Seorang Aris akan mendapatkan tiga kategori keberuntungan di bulan September tahun 2021 yang di mana di sini kategori hubungan asmara, mendapatkan keturunan, mendapatkan kerjasama dengan orang lain, serta di sini mendapatkan tawaran pekerjaan yang di mana akan mendapatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Zedek yang kedua adalah 8 of ataupun 8 koin. Untuk sedikit yang kedua kita mempunyai seseorang yang bernyawa Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan dua kategori keberuntungan di bulan September tahun 2021 yang pertama kategori seorang Virgo akan mendapatkan kesuksesan di dalam berkarir mendapatkan peningkatan karir yang dimana di sini akan mendongkrak keberuntungan yang kedua yaitu keuangan yang meningkat di sini terjadi dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang sungguh-sungguh disiplin di dalam bekerja sehingga di sini akan terjadi keberuntungan dalam kata keuangan dan keuangan di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Virgo mendapatkan dua kategori keberuntungan, yaitu di dalam kategori peningkatan karir yang mendoprak keuangan. Di dalam keberuntungan yang kedua, ialah keuangan yang sedang meningkat di bulan September tahun 2021, yang dimana itu ia dapatkan berkat doa dari orang-orang di sekitar, berkat dukungan dari orang-orang sekitar sehingga terjadi peningkatan karir, dan doa dari seorang pasangan, doa dari sebuah buah keluarga yang mendukung peningkatan keuangan seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu huruf kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan diri didapatkan oleh seorang Virgo di bulan September yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo mendapatkan keberuntungan dalam kategori Karir keuangan yang dimana di sini berkat doa dan dukungan dari seorang pasangan dan dari orang-orang sekitar sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah ten of war ataupun sepuluh tokat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Scorpio yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan dua kategori keberuntungan di bulan September tahun 2021 yang pertama di sini seorang Scorpio akan mendapatkan rekomendasi peningkatan Karir yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi dan di keberuntungan yang kedua di sini seorang piong akan mampu mendirikan sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang dimana di sini juga hasilnya akan maksimal serta mendongkrak finansial keuangan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King Oka. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Scorpio di dalam kategori karir dan mampu mendirikan usaha itu berkat doa dan dukungan dari orang tua Scorpio sendiri, berkat support masukan dari orang tua Scorpio sendiri, dan di sini seorang Scorpio akan diberi masukan oleh orang-orang di sekitar, yang dimana di sini membuat seorang. Scorpio mendapatkan keberuntungan yang sangat hakiki di bulan September tahun 2021, dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kartu sulit yang ketiga di sini menggambarkan ketenangan diri kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Scorpio, yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir dan mampu mendirikan usahanya sendiri berkat doa dukungan dari orang-orang sekitar, yang dimana di sini juga berkat doa dukungan masukan motivasi dari orang tua Scorpio sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ten of Pentacles ataupun 10 koin Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius Yang dimana disini digambarkan Seorang Sagittarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam segi sisi Di bulan September tahun 2021 Dimana disini digambarkan juga seorang Sagittarius Keuangannya, karirnya, asmaranya akan sangat bagus di bulan September tahun 2021 tanpa ia sadari yang dimalek terjadi dikarenakan ada seseorang yang mendukung main support serta mendoakan seorang Sagittarius agar mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keberuntungan akan didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan September tahun 2021 di dalam segi sisi Hubungan asmaranya akan lebih bagus, lebih harmonis, lebih bahagia dengan kehadiran seorang keturunan ataupun seorang anak Sagittarius sendiri. Dan di dalam kategori keuangan, seorang Sagittarius akan mendapatkan job ataupun pekerjaan dari seseorang yang dekat dengan seorang Sagittarius yang dimana di sini membuatkan hasil yang maksimal. Dan di sini seorang Sagittarius mampu membuat pasangan lebih bahagia, membuat anak lebih bahagia di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan ketenangan hati, ketenangan diri, kenyamanan jiwa, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini didasari dengan keberuntungan yang ia dapatkan di dalam kategori hubungan asmara keuangan karir, yang dimana di sini juga seorang Sagittarius akan mendapatkan keturunan di bulan September tahun 2021. Yang membuat hubungannya lebih bahagia lagi, dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal beruntung di bulan September tahun 2021 adalah: yang pertama, zodiak Aries yang kedua, zodiak Virgo; yang ketiga, zodiak Scorpio; dan yang keempat adalah zodiak Sagittarius. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.